Hai guys kita jumpa lagi kali ini kita mancing lagi mumpung lagi liburan di spot panambungi Makassar kebetulan musimnya sekarang lagi musim cium cium guys yuk kita saksikan sama-sama ya Saking banyaknya cumi-cumi, guys, ini kesangkut di bagian perutnya. Saking banyaknya, kita lihat. Musim sekarang cumi-cumi guys, keren kan? untuk kali ini saya mau coba review umpan buatan model cumi cumi nih siapa tahu ada yang sambar ikan besar ya Nah kita coba gimana efektifnya umpan-umpan kayak gini nah dan ternyata kurang efektif guys jadi rumbai-rumbai tuh habis tapi nggak nyangkut Guys, subscribe ya, biar kita saling berteman, berbagi spot, dan saling menambah informasi. Karena menurut gue, subscribe itu sama seperti nambah temen, oke. Okay? aran para angler. Walaupun kecil jenis trevally ini tarikannya agak lumayan ya. Oke, kita lihat Untuk tipe ini lebih keren lagi B bij biasa tarikannya keracingnya kota <SILENCIO> lupa untuk tetap komen di kolom komentar like dan subscribe ya biar kita bisa saling berkomunikasi spot-spot mana yang bagus di area-area Makassar ataupun di tempat-tempat teman-teman ke schooling fish ini dan selar seperti ini banyak juga ya di spot Panambu makassar ini jadi ada banyak ya Pantai Labugi Makassar ini masih potensial ya, jadi ikan-ikannya udah ya lumayanlah, ukuran tengah dan ikan-ikan tidak langsung semua. Kalau view dan angle yang kurang pas ya saya minta maaf juga ya, karena kapal yang saya gunakan ini cukup kecil, peralatan juga yang saya gunakan seadanya nggak bawa tongsus, jadi ya. Seperti ini, mungkin kedepannya akan dibuat lebih jadi sport Panambuni itu lumayan dekat ya dari pantai Galesong kurang lebih satu setengah hingga 2 jam dari pantai Galesong pakai kapal kecil terus kita sampai biasa sih saya tanya di e, yang punya kapal itu namanya area Panambuni cuman biasanya sih Panambuni ada berapa ada berapa tempat di Makassar dan untuk jam-jam Startnya ini kita start yang 4 subuh Sampai Bisa jam 1 siang Itu Paling jauh jam 2 siang Juga balik ke darat seperti biasa ikan tipe-tipe trevally kayak gini yang gigi-gigi digitide digiti kayak ini banyak dijumpai di penampungnya nih pakai uh, petrekan atau udang udang hidup ya lebih bagus lagi. Nah sekarang kita gelar hasil pancingan kita nih sampai setengah hari jam 1 siang dapatnya segini cuman cuman nih. jadi ada banyak lagi musim katanya awal-awal musim cumi-cumi kata nelayannya dan ini untuk ikannya ya lumayan lah nggak mengecewakan menurut saya Karena kan tripnya singkat aja sampai jam 1 siang aja udah balik ke darat nah spotnya masih potensial di spot penambung ini ikan-ikannya konsumsi semua dan ya lumayanlah untuk trip-trip ringan pakai kapal kecil bolehlah ntar kita coba untuk spot spot yang ikan-ikan gede jangan lupa ya untuk subscribe like comment and share biar kita berteman bisa saling berbagi informasi bisa saling berbagi spot dan bisa saling berkomunikasi Oke, okay, sampai di sini dulu aja trip kita kali ini di spot Panambuyu Makassar. Ciao.